Oh, oh, oh, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang. Kali ini Anda sedang menyaksikan oh, ya. Kali ini Anda sedang menyaksikan Kalian, hujan badai. Kalian sudah menyaksikan, sedang menyaksikan MiG Special Report bersama saya Muhammad Raka Wati Muzaki Dan ini yang namanya Abang Zayan ini oh, ya. Abang Zayan Selamat pagi dong Selamat pagi, selamat pagi dong pagi. Ya selamat suhu. Nah bagaimana benda, eh, bagaimana hmm. bagaimana persiapan anda saat menjadi menjadi uh, jurnalis kemarin malam? Kemana ini? Tanya, sangat bodoh. Saya menjadi jurnalis sangatlah kesal karena kata-kata itu temu kan nanya itu dan saya itu harus menertanya bertanya. Saya sebenarnya sebenarnya anda tapi anda terlalu banyak menang kamu nanya saya menjadi jurnalis itu um, tidak, ada, hanya ikut-ikut saja. Jadi kan lalu saya ikut -ikutan. Oh jadi begitu. Hmm, bagaimana pendapat anda tentang menjadi jurnalis? Uh, tidak tidak menarik. Karena kata-kata itu. Sangat sekali di pikiran saya karena saya selalu saya memikirkan kata-kata itu. Uh. Oh, apa ke, <tanya> gimana rasa Ambon? Gimana ke <tanyaan> rasa Singkong? Gimana kah rasa ubi? Tanya, pertanyaan, gimana pertanyaan, gimana kah rasa pisang? Gimana kah ka ka rasa putih? Bagian keripik? keripik? berdiri kali ini, kamu oh, hari, ini, hari berdiri kali ini sangatlah berdiri karena kita sudah berdiri ini untuk itu ya, dan uh, pendapat saya tentang hari ini itu sangatlah luar biasa seru dan harusnya ditingkatkan agar bisa semakin maju lagi. Tapi kalau untuk dinas seperti saya sudah pro jadi tidak perlu latihan lagi. Aneh, jadi apa rencana untuk uh, media imanudian grup ini? Kamu nanya, mudah. -nanya. Terus ini semakin maju dan kelompoknya semakin banyak dan semoga kata-kata kamu nanya itu bisa dikembangkan lagi bisa menjadi misalnya kamu berketawa misalnya aku udah nanya gitu dan kata-kata yang lain yang seharusnya eh, MIG yang menyimpakannya oh gitu mungkin artinya, segitu saja oh artinya cukup sampai sini ya MIG Special Report pada pagi hari ini kamu bohong pagi <laughs> hari ini ya Assalamualaikum warahmatullahi